Pajar 11, kick off di Melayu, kita lihat kesebelasan burung haji saat ini, nomor empat. Bola masih berputar di tengah-tengah lapangan, nomor 12 saat ini. Kari yang memberikan bola memanfaatkan lebar lapangan, namun masih bisa disalau dan diblok kembali. Putra FC sudah melakukan Masih memompaan lebar lapangan. Kang ke Haji masih menembak. Sayang sekali terlepas dan diposisi penuh oleh tim tuan rumah. Bersihkan saja ke depan. Ada nomor belas di sana. Eh, nomor dua belas kami, langsung ke depan, diselamatkan oleh penjaga gawang. Sudah, dilakukan jauh tinggi. Diterima, kurung haji saat ini, umpankan saja ke depan, memanfaatkan lebar lapangan. Sudah, dilakukan kembali. Ya, pari, nomor dua belas. Sudah dihalau saja oleh pemain nomor selesai sekarang masih menyisir penyelaman Terlepas dia Sayang sekali terjatuh Namun sebuah pelanggaran terjadi Kita lihat di luar kotak Kita lihat sudah bersiap-siap Lakukan perlahan di sumber saja Masih terlepas dia luaranya buah tendangan percobaan namun masih terbentur badan pemain dari Porela Raja. Satu saja di 17 masih menyisir 17. Ya pilihan nomor sekarang 10, 10. Sayang sekali tendang lemparan ke dalam kembali nomor 10 Raja ini bukan tiang yang sayang sekali head yang begitu bagus, namun masih keburu ini namun, lepaskan satu tendangan dapat dihalau oleh pemain bertahan sudah melakukan bagus sekali tidak ada teman di sana namun bola berhasil dipindahkan oleh John namun masuk besar dikuasai oleh Ya, sakir kali ini masih terus sakir kali ini apa yang terjadi? Gol! saja ke depan. Sakir terobos kembali. Sayang sekali. Tetapi... Tungla FC sudah melakukan terajuk diri oleh beberapa putra kita yang mendukung kita dari belakang. Ya, saya satu tunggal tersisa. Manager sponsor-sponsor yang mendukung pertandingan ini per pelaksanaan turnamen sepak bola UNPCSO Sri ke-1 di tahun 2020 adalah KAB Sabon Batang Lipang 2, Platinum KB Yosmai. H.M. Fadil Rahmi LC, anggota di Dewan DPD RI. Klinik Udasi Gede Mungkak, Komputer Gede IPCS Cedrani dengan Dr. Al-Hadinya, Jadiri Cedrani, Humbu Baru Pakli, Cedrani, Ibn Zahadi, S.E.M.S.M. Kasat Takti Polres Lugus Mawet, Bimangu Cedrani, Haruslah Prabowo gede ke rumahnya, Raffi Ibu, bengkel las baru Teknik gede ke dan tips cara gede yang oleh Pak. Satu setangan spekulasi diperagakan oleh pemain-pemain Porela -pemain Raja. Namun bisa dihalau oleh penjaga gawang. Kali ini bola sudah meninggalkan lapangan. Porela Raja leparkan ke dalam layar. Satu dorongan di depan pemimpin pertandingan, pengadil pertandingan. hingga menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Porela Raja. Rajupati... Saat ini sudah bersiap-siap. Tendangan yang begitu jauh diterima oleh nomor 8. Nomor 6 saat ini, Bolehkan kembali kepada saya. Kalau saya masih korelas raja terlepas dan ini. Kurang lagi korelas raja kembali. Namun, April saat ini. Ya, belum Haji masih memimpin, eh masih memimpin satu kosong Sakir, Amat 12 saat ini masih menguasai bola kerjasama dengan nomor 6 Lemparkan saja setempatan ke arah gawang Dengan begitu mudah dapat diselamatkan oleh penjaga gawang sudah lakukan tinggi-tinggi sekali, namun masih bisa berhenti oleh libero Porela Raja. Saat ini Shakir kembali terlepas, Beber sama dengan Sayang sekali baseball terlihat sudah dilakukan, namun terhalau di tiang gawang. Apa yang bakal terjadi kita lihat sebuah Tendangan yang begitu sempurna dapat tertahan oleh tiang gawang hingga belum berubah berduga masih satu kosong. Ya, nah, sebuah tendangan yang membentur tubuh pemain -selur Jung Haji ini masih bagi anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang pertandingan hari ini dan kemarin bisa dibuka kembali pada YouTube Poljan Nanggroh lemparan ke dalam Merebutan bola di sana dihalau sudah namun kubla FC masih menguasai bola Tentaraan spekulasi jauh sekali, namun dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang. Miki Aulia sudah dilakukan dengan syukurnya Di saja jauh ke depan, namun roh masih menguasai bola. Bekerjasama dengan pemain nomor 11 Joe. sayang. Bola terlepas dan keluar lapangan permainan Lemparan ke dalam Dilakukan oleh pemain nomor 6 Tarnu Ya, pemain nomor 10 striker mereka terlepasan ini Sayang sekali kerjasama yang tidak begitu akurat Sehingga bola masih dikuasai Sudah dikuasai kembali oleh Kurung Aji. Boleh kejar-kejaran mereka, jubukan gawang, namun salah pengertian. Sehingga pemain kesebuatan Borong Raja dan tendangan bebas, tendangan gawang musuh kami. agak sudah dilakukan Nomor 13 dan ini John saat ini Saya Kerjasama yang Tidak menutup api Dan bola keluar Dari Keluar lapangan Sudah dilakukan oleh pemain Nomor 4 13 sekarang saya ini ada pemain nomor 11 di sana, Daniel. Apa yang terjadi? Masu Daniel mau saudara umpan saja ke depan, namun salah umpan. Dan apa yang terjadi sekarang? Dan sekarang, terlepas sayang sekali tendangan yang begitu akurat, namun dapat diselamatkan oleh pejalan gawang dari kejebakan. Pembelan Raja Kutu Aulia Saat ini Sakir sudah Memasih bola Ada temannya di sana nomor 8 Juhur Muji Raja sekarang Terlepas di sayap kanan Umpankan saja ke depan Namun apa yang terjadi terbentur pemain Kertahan dari kesebelasan Di Kumbla FC Menghasilkan tendangan pemburu Yang kedua kali yang ketiga kali masuk kali untuk kesebelasan Porela Raja Sudah dilakukan, indah sekali Namun sudah ada teman yang menyebut Bola saat ini meninggalkan lapangan Sudah dileparkan ke dalam Leparkan ke dalam, ya Terlepaslah sekali, terlepas lalu Terakhir ini namun tidak ada teman yang menyongsong dengan sempurna sehingga tendangan gawang terjadi kembali untuk kubah FC. Penonton sekalian yang masih berada di luar, Anda belum terlambat, dipersilakan saja untuk memasuki lapangan. Bisa untuk menyaksikan pertandingan, pertandingan yang cukup menarik hari ini. Dua peseberasaan saling berjibaku untuk memperagakan teknik-teknik terbaik mereka dan untuk memenangkan pertandingan hari ini. Namun apapun dikata, Kuru Haji Pula FC sekarang sudah mengimpin 1-0. Namun semangat juang dari korea raja kita lihat saat ini masih menggubuh-gubuh untuk menyembahkan markah pertandingan karena siapapun yang menang hari ini akan menuju kepada pertandingan berikutnya sementara yang mengalami kekalahan dia ucapkan selamat tinggal ya, sakir saat ini terlepas namun dibiarkan saja bola sudah dilemparkan ke dalam Sakir kembali mengisur garis permainan garis pinggir. Oh. Sebuah tendangan jarak jauh yang tidak sempurna. <tuh>. namun menghasilkan tendangan gawang yang untuk kesekian kalinya. Ulangkan kali ini. eh, waktu kali. Yang sudah dilakukan jauh sekali, namun bola masih berdekat di tengah lapangan. Sayang umpan yang dicocor diberikan oleh pemain Mawar 12, tidak ada kawan yang mencubuk. Sia-sia saja umpan akurat yang diberikan oleh pemain nomor 12 ini. Satu tenggangan yang sudah dilakukan oleh Kira berada di sebelah kanan. Pertahanan Porela Raja Sebuah Pelanggaran terjadi Sudah dilakukan oleh Kapten ke-11 Namun Bukan sebuah pelanggaran Ya nomor 16 saat ini Berikan umpan Sayang sekali Umpan yang begitu ya umpan yang sia-sia tidak ada teman yang menjemput hingga masih aman gawang Bahaya. ya satu untuk 11 umpan main nomor 8 ini sudah terbuka offset ya sebuah dorongan pelanggaran terjadi dilakukan oleh ikhwa kendangan bebas dilaksanakan dengan baik samim sayang sekali salah umpan masih Kerumahan Haji FC sekarang, April saat ini, April masuk sampai bungsu kami. Apa yang terjadi? Tendangan penjuru kalau tidak salah kelihatan kami yang pertama kali di sebelah kiri, pertahanan Borela Raja. sudah dilakukan heading yang begitu lemah jatuh di luar sasaran menghasilkan tendangan gawang Daniel dekat saja berikan kepada nomor 14 maksudnya namun masih bisa diselamatkan oleh pemain bertahan dari pula terjadi pelanggaran ya alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak tidak inginkan kami minta kepada pemain seluruh pemain cadangan harus berada di depan pemain cadangan sementara dari di tempat posisi pemain cadangan jika ada bukan, bukan ofisial dari kesebelasan yang dimaksud dapat meninggalkan arealnya karena tempat itu khusus diberikan untuk pemain-pemain cadangan penjuru, ya jauh dihalau kembali Sekali lagi kami minta kepada Yang bukan ofisial dari kesebelasan Mohon di posisi Baku cadangan Agar dikosongkan Karena tempat itu diberikan kepada ofisial dan pemain cadangan Sekali lagi kami memanggilkan kepada saudara Ajuar Sari. Jika Anda berada di sekitar lapangan dan mendengarkan suara kami ini, dipersilakan saja untuk datang ke meja panitia. Sebuah pelanggaran terjadi di rusuk pertahanan Forela Raja. Di sebelah kanan, apa yang terjadi? Apakah perlu pertolongan dari, ya, kita lihat bukan sebuah masalah yang berarti. Sudah bangkit kembali, pemain yang terjatuh. Tendangan bebas, yang cukup strategis. Muna, sudah bersiap untuk melakukannya. Sudah dilakukan, jauh ingin melandung, sayang, hanya menyentuh tiang gawang. Tendangannya cukup akurat, namun satu lagi, tendangan dari John, jauh meninggalkan bidang sasarannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Untuk kesebatan Porela Raja. Penjaga Gawang sudah melakukan perang saja. Ada kapten kesebatan di sana. Berikan umpan ke depan. Namun terjatuh dia. Sebuah pelanggaran terjadi. Sudah dilakukan. Pemain nomor 10 ini. Berikan umpan kepada Sakir. Sempat ke Sayang sekali. Dihalau saja oleh libero mereka sehingga selamatlah Gawang Rumah kita ini kita lihat Kapten kesebelasan yang begitu akurat tidak ada teman yang punya song. mudah saja kayu oleh penjaga Gawang sudah diberikan ke sebelah kanan Dharmani tadi ini Sebagai kapten ke sebelah kanan Sakir Dengan kontrol bola yang kurang sempurna Tadi ini dua belakang Sampai delapan Umpatkan saja kepadu pada Tarkus Sakir selepas tadi ini Apa yang terjadi? Umpat yang akurat diberikan ke depan Namun mudah saja Penjaga kawang Nandar Menyelamatkan si kebun mudah Dengan mudah menyentok sudah Dilepaskan Jauh Namun masih ada pemain Bertahan mereka di Morila Raja Mengharul bola namun bola meninggalkan Lapangan sudah dilakukan Lemparan ke dalam Pemain nomor 3 Tadi ini Mau ilim kacar Tadi ini terlepas John tadi ini jalalah umpan saya kembali sepenuhnya oleh pemain nomor 6, Rizal Libor dan kepada Sakir. Namun dengan mudah saja bola diselamatkan kali ini dari pinggir lapangan. Oh. Berikan kepada Rajab satu tendangan spekulasi yang begitu akurat. Namun masih bisa dihalau Dari tangkapan yang terlepas Dari penjaga gawang Menghasilkan tendangan Penjara Untuk kesekian kalinya Kapten sebelasan sendiri Yang mengecek uji Satu John, tadi terlepas Masih belum sekarang Muna Yang dituju namun Pemain nomor 12 yang begitu cekatan Menghalau bola berikan saja ke sayap kanan. <tuh> Lemparan ke dalam untuk ke Porela Raja. Bagi anda yang tidak sempat menyaksikan pertandingan hari ini untuk menyaksikan tayangan ulang, bisa anda membuka di YouTube Raja Nangroe. Di sana akan tersuguhkan pertandingan-pertandingan yang sudah dibelarkan Dan pertandingan kita ini disponsori oleh 20 sponsor dan dimonitoring oleh Karyan Diliput oleh Karyan Serambi masuk kami. Kita lihat sekarang sebuah tendangan yang tidak terarah kepada teman Namun menghasilkan temparan ke dalam Sudah diterima Ayah di depan pengadil pertandingan Dikari tengok ini Hmm. sudah dilakukan ke sayap kanan pacar yang saat ini menyusur Wah, sayang sekali terlepas mulid pacar Macam, menghasilkan Lemparan ke dalam untuk pula fc pelanggaran kartu jeta amarela diberikan oleh pengadil pertandingan untuk Darmadi atas sebuah pelanggaran yang dilakukan. Kartu kuning sudah dibebaskan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Terlepas drone saat ini, sayang sekali, umpan yang tidak akurat, masih, ya. Pemain nomor-mungor ini, masih terlepas. dan bekerja sama, masih ada nomor 13 di sana, umpan putih yang jauh. Sayang sekali, tendangan yang begitu menghasilkan gol kedua untuk kesebelasan muda FC yang diciptakan oleh John Moloanya. Tidak usah sekarang kedudukan. kita lihat. 30 menit pertama sudah kita lewati. Sudah dilakukan nomor 10 berikan kepada kapten saat ini masih sakit. Terlepas pemain nomor 9 kapten kebelasan saat ini berikan umpan salah. Salah pengertian, ya, musuhnya salah umpan kembali ke keseberlasan berikan kepada sakir sakir kerjasama dengan pemain rakyat nomor sepuluh sakir lagi terlepas memanfaatkan lima lapangan satu sundulan dilepaskan namun jauh di atas mister masih selamat gawang buba FC yang sudah memimpin 2-0 nomor hari ini Sakir terlepas kembali, kuasai bola sepenuhnya bukan saja ke depan ada pemain nomor 13 namun lebih dekat dengan pemain nomor 13 ini bola dihalau saja keluar lapangan ya terlepasnya hey, sebelah tendangan masih terbentur terjadi kemelut di rusuh kiri pertahanan kubla FC masih sakir saat ini terlepas sakir sekarang masih berjibaku. ya terbentur pemain nomor 11 menghasilkan tendangan lebaran ke dalam masuk kami sudah dilakukan oleh pemain nomor 5 saat ini Ya, bola liar masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Korea Raja. Umpan diberikan ke depan, sayang. Ya, apa yang terjadi masih sangat umpan Jauh sekali, sayang sekali Kuasi penjaga garis sudah mengibaskan bendera kepada salah satu pemain dari Kuba FC terperangkap offset Ya, dengan tenang Bola Dupasai masih berputar di tengah-tengah lapangan Nomor 12 ini terlepas dari sayap kiri Nahmo tidak menguruskan pemain nomor punggung 10 oh, ya lembut, lembut, lembut ada yang ini Sakir hari ini masih menyusir garis lapangan garis masih sakit terlepas masih keseluruhan dia lepaskan empat ke depan sayang nah, sekali apa yang terjadi tendangan bebat dilakukan untuk kesebelasan jumlah FC sudah dilakukan bond oh, yang terima saat ini belum terlepas apa yang terjadi umpan yang diberikan namun dikuasai oleh pemain lawan jumlah FC saat ini masih berjuang ku sayang sekali sebuah pelanggaran cepat yang duduk di depan pemain cadangan Mohon dibesarkan kembali Agar pemain cadangan bisa dengan tenang Dengan sempurna menempati Band yang kurang disediakan jam masih aw umpan ke sayap kanan diberikan namun terlalu jauh lebih dekat dengan garis pinggir menghasilkan lebaran ke dalam Sebuah pelanggaran terjadi di rusuk kiri pertahanan kumlah FC. Apa yang terjadi? Siapakah yang akan mengeksekusi pertandingan ini? <San -teman> sebuah tendangan jauh meninggalkan bidang permainan mudah saja tendangan gawang dilakukan oleh ke kesebelasan Pugla FC jauh ke sebelah kanan namun dikosai oleh pemain Korea Raja saat ini sayang sekali bola meninggalkan lapangan hingga menghasilkan tendangan lemparan ke dalam lemparan ke dalam perhatian wasit bergantian pemain dari Pugla FC yang keluar nomor 9 April dan yang masuk nomor sepuluh saya Terlepas, namun masih bisa dipasai saya sebuah sedangkan oh, yang begitu akurat yang begitu keras namun tidak mengarah ke bidang sasaran hingga masih aman gawang itu yang sudah menuntut berapa-apa nah, berlepasan ini sayang sekali Umpan tidak tersebut, bola meninggalkan lapangan laju, Sudah laru, dilakukan oleh pemain nomor 11, berikan kepada 13 1, adik-adik yang mau bola, lawan bolanya kemari. <tik> Tarik menarik antara dua benda terjadi di garis Dua benda tepat di hadapan pengadil pertandingan menghasilkan tendangan bebas untuk Korela Raja Sudah dilakukan Namun jauh tinggi Di atas mister gawang Sehingga masih aman Gawang Bukla FC Sudah dilakukan Apa yang terjadi Sebuah benturan? Untuk tim medis, dipersilakan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perhatian wasit terjadi kembali pergantian pemain di kesebelasan Kubla FC yang keluar nomor 6 Pridan yang masuk nomor 14 Amat. Sekali lagi kami sampaikan kepada penonton sekalian yang ingin menyaksikan perlawanan ulang bisa membuka kembali di utuh Poljan 60 dan kami ingatkan kembali untuk besok sore pertandingan kesepelasan TSJS Jocerani sebagai tuan rumah akan menjajal kemampuan dari kuala 2 FC sebuah pelanggaran kembali terjadi Menghasilkan tendangan bebas, sakit berhadapan dengan si Bundar saat ini, posisi ideal untuk seorang sakit sudah dilakukan namun sayang tendangan yang begitu keras menuntut pemain bertahan dari Putra FC hingga menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan mudah saya dekat dan sayang sekali umpan yang begitu dekat memberikan jauh di tegang keluar lapangan oleh pemain Corela Raja Jangan menghasilkan tendangan gawang masih aman gawang Kubla FC. Ya, terjadi dorong-dorong. <tuk> Uang, uang, uang, uang. Terlepas masih dipasangi sepenuhnya jauh ke pinggir lapangan memanfaatkan lebar lapangan. Koridornya sekarang dengan lebih besar. Sayang upaya diberikan masih belum akurat. Masih bola ke sisi pinggir lapangan diangkat saja ke tengah lapangan saat ini. Nomor 11 sudah mau bola simpola. Mau ngasih ke saat ini. Body turun tanjung gol. sebuah Seger. yang begitu Seger. menghasilkan Seger. Seger. kami sampaikan pertandingan untuk besok sore, BSCS Sri Tuan Rumah akan menjajal kemampuan Kuala Dua FC. Perlu kami sampaikan, BSCS Sri Besok akan menu untuk melumat Manis Negar, Duta Ri Saudi, Regal Mahira, Ne dan Ibrahim Panser Nama-nama yang kami sebutkan adalah pemain kami yang sudah malalang buana bukan cakup sepak bolaan khususnya daerah Aceh. Satu tembangan sepak bolaan. Darmadi masih jauh di atas Bismar. Banyak sekali peluang terbuang percuma. Ya tendangan jauh sekali balas kembali sakit terima bola sayang sekali bola meninggalkan lapangan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain nomor punggung sudah dilakukan jauh ke depan yang itu John nomor masih bisa diselamatkan oleh libero Raja oh. perhatian masih kembali pembelak FC melakukan regulasi pemain nomor 16 yang keluar Ika dan yang masuk nomor 17 Sinyak. walaupun sinya kita sudah sedih Masih terlepas pemain nomor 12 ini kuasai bola sepenuhnya untuk menyelamatkan pertahanan. Nah, terlepas John ini putusnya sama. Ya, sebuah tendangan menyusul tanah masih bisa diselamatkan. Tendangan jauh jauh ke depan Masih bisa dihalau Nomor keluarga saat ini terlepas Apa yang terjadi Sayang upannya yang diberikan Tidak mengarah kepada teman Masih Borewaraja Berkerjasama di tengah-tengah lapangan Masih Mau minum ini Sayang bola meninggalkan lapangan. korea Raja kuasai bola. Kembali meninggalkan lapangan. Sudah melakukan. Sebuah tendangan diberikan dari arah gawang kali ini kerjasama sakit dengan pemain nomor empat ini. Namun ada murid ini di sana. Apakah dia sedang berjuang Namun sayang sekali bola dibuang saja, menghasilkan tendangan gawang moridu saat ini. Kosai bola dengan bekerjasama di rusuh pertahanan. Ya sebuah sebuah kemenangan aku sekali namun sayang tipu saja di atas mistar gawang bali bali tunggu keluar yang sudah tercipta namun belum satu pun konsesi menjadi sebuah kemenangan bagus makan Pelan ke dalam pelan. Pelan Masih Pelan dengan Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan itu gua ini dari mana-mana apa yang terjadi Para medis, medis Spesialis tulang, kelihatan sudah masuk ke lapangan. ya kan? Ya, ternyata spesialis penyakit dalam dan pemainnya dibawa keluar. bola masih terjadi kerja sama yang dibutuhkan bola sudah ke depan kedua eso masih ke bola sayang penangan tidak bukan jatuh ke, depan ke depan. terus berubah ke masih dua kosong 12 FC masih berkerja sama namun sayang sudah meninggalkan lapangan. Nomor lakukan. sudah, nomor sudah melakukan ke dalam. namun masih ada pemain nomor 5 di sana. Pandi Opung Rajib Opung musuh kami, eh band kapanda Opung. bola dari lebaran ke dalam saat ini, pula FC sudah dilakukan bola terarah ke pemain pula FC. iya apa yang terjadi? Laju, laju terjadi pelanggaran di tengah tengah lapangan kita lihat salah satu pemain dari Kubla FC Murcid terjatuh, namun alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang fatal. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. itu sepenuhnya oleh penjaga gawang berikan saja ke sayap kanan ada pemain nomor 8 di sana berikan kepada nomor 10 ya satu tembakan spekulasi diarahkan ke gawang namun masih bisa dititik dengan sempurna oleh penjaga gawang klub FC terjadi dengan kejurnasan ini Kembali ke tangan di arah yang berlawanan, memasuki menit-menit terakhir, kita lihat pemain-pemain Polda -pemain Raja dengan begitu bangkrut dengan semangat tinggi ingin menyamakan kedudukan namun belum ada tanda-tanda sudah benar -benar jauh di atas jawa masih saja kedudukan dengan angka meyakinkan sebuah 0 kami sampaikan kembali